Oke teman-teman semua kembali bersama saya GoVino dalam channel saya Go Tutorial Dan teman-teman bersama saya kali ini kita akan membahas bab Stoikiometri kimia kelas 10 Dan ini adalah bagian yang pertama tentang konsep mall ya. Oke teman-teman semua mari kita belajar bersama-sama Dan kita akan mulai dari bagian yang pertama Jadi teman-teman nanti mall itu adalah ya besaran yang utama lah ya di Uh, kimia. Ya, jadi kalau selama ini mungkin teman-teman belum banyak menghitung di materi kimia. Nah, mulai kali ini kita akan cukup banyak menghitung. Dan set itu dalam kimia kita kenal dengan satuan mol. Nah, mol itu nanti secara umum bisa dijabarkan menjadi biasanya minimal empat besaran. Yang pertama adalah dihubungkan dengan massa. Ya, ini singkat sekali saja. Jadi massa itu ternyata bisa dirumuskan sebagai mol dikaliin MR ya MR itu masa molekul atau kalau dia berupa atom yaitu massa atom jadi kita sudah bahas di video sebelumnya tentang menghitung massa molekul ini yang pertama konsep mol dengan massa lalu yang kedua adalah konsep mol dengan jumlah partikel atau jumlah atom itu bisa dirumuskan jumlah partikel adalah mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 yang artinya, 1 mol zat akan selalu memuat 6,02 kali x 10,23 atom atau molekul tanpa melihat jenis atom atau molekul itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi mau 1 mol natrium, mau satu mol karbon dioksida, itu semuanya memuat sekian molekul. ya Oke, yang ketiga adalah konsep mol dengan volume. Nah, ini yang cukup banyak, teman-teman. Jadi, di sini biasanya volume itu ada empat kondisi soal. Yang pertama, kalau diketahui kondisi STP, standar temperatur and pressure ya jadi di sini 0 derajat celsius atau 1 atm itu mencari volumenya hanya tinggal mol dikalikan 22,4 liter <tuh> nah tapi dalam kondisi yang lain ada yang namanya kondisi room, ya RTP itu room itu dianggap 25 derajat 1 atm, itu volumenya dicari dengan mol dikalikan 22,4 seperti itu ya nah ada yang lain lagi kalau kondisi suhu dan tekanannya itu sembarang, ya ini kita ada T suhu, tekanannya P sembarang. Ini kita dikasih satu rumus baru, P dikalikan V sama dengan N kali R kali T. Seperti itu. Nah, di mana R-nya itu sudah tetapan seperti ini. Jadi, teman-teman tidak -teman, usah bingung R-nya apa, ini sudah pasti nilainya 0,08205. ya. Dan yang terakhir, kadang-kadang volume itu dihubungkan dengan ada dua set yang diketahui, tapi ada kata-kata berlaku dalam T dan P yang sama. Nah, ini akan kita membandingkan mol dengan volume, ya, perbandingan senilai saja, ya, ini tentang konsep mol dengan volume, nah, sampai sini kita lihat contoh soal dulu ya, Jangan seperti ini hitung mol zat yang terdapat dalam 6 gram magnesium, ya AR-nya 24, ya lalu 12,04 x 10,22 molekul n 3 ini 4,48 liter SO3 dari kondisi STP nah, ini kita mau mencari apa? mol, ya, teman-teman, ya, nah, jadi di sini yang diketahui ini masa, ini jumlah partikel, ini volume pada kondisi STP. Sehingga uh, ini cukup variasi soalnya ya. Nah yang pertama tadi kalau kita punya massa sama dengan mol dikalikan MR, maka untuk mencari mol kita tinggal langsung masa dibagi dengan MR ya, atau AR. Jadi masanya 6 gram dibagi 24 langsung ketemu 0,25 mol, seperti itu ya. Sedangkan kalau yang kedua, tadi kita punya rumus jumlah partikel, saya sebut CP ya teman-teman ya. Jumlah partikel adalah mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Artinya kalau kita mencari mol, itu berarti jumlah partikel dibagi dengan ini ya. Nah kita langsung masukkan jumlah partikelnya 12,04 kali 10 pangkat 23. Ah, maaf teman-teman, 22 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. 3, ya. nah ini kita berikan sebagai 2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,2 mol seperti itu. nah yang ketiga kita punya 4,48 liter gas SO3 pada kondisi STP tadi ya kalau mencari volume dengan STP itu rumusnya mol dikalikan 22,4 sehingga kalau kita mencari mol berarti volumenya 4,48 dibagi 22,4 ya ketemu sekitar 0,2 mol ya ini cara teman-teman untuk mempraktekkan rumus dasar tadi ya kita coba di contoh yang berikutnya pertanyaannya adalah hitung masa yang terdapat dalam ini ya nah sekarang yang dihitung itu masa semuanya memang tadi masa rumusnya cuma satu mol dikalikan dengan Mr tapi masalahnya di sini belum semuanya diketahui Mr ya nah ini yang perlu kita jabarkan disini dulu. Jadi nomor satu sudah diketahui molnya itu 0,2 tapi kita belum punya data MR-nya ya. Nah, data MR ini di sini diketahui AR-nya massa atomnya C12 O16 H1 kita langsung bisa hitung ya MR-nya dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. C-nya ada 6 berarti 6 x 12. h ada 12 berarti 12 kali 1. O-nya ada 6 kali 16 ini nanti ketemu 180, sehingga ketika kita menghitung masa, berarti tinggal mol dikalikan Mr ya ketemulah 36 satuannya gram teman-teman ya seperti itu. Nah, lalu yang kedua. Kita punya 3,01 10 22 ya teman-teman pasti sudah tahu ini adalah jumlah partikel sehingga kita harus mencari molnya dulu itu dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ya 3,01 dibagi 10 pangkat 22 dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 ini ketemu berapa teman-teman 0,05 mol ya dan ini adalah set NH3 nah NH3 kita bisa hitung Mr-nya dulu ya Mr-nya NH3 itu 14 ditambah 3 kali 1 sehingga ketemu 17 dari sini baru kita hitung masa ya, masanya adalah mol dikalikan dengan MR ya akan ketemu eh, 17 dikali 5 berarti sekitar 0,85 gram oke teman-teman ya nah, yang ketiga yang ketiga ini sudah diketahui volume pada kondisi RTP nah kalau dalam kondisi RTP, maaf, berarti volume kita untuk mencari mol itu harus dibagi 24. Tadi ada rumus di depan ya. Jadi, volumenya 96 dibagi 24 akan mendapat 0,4 mol. ya. Dan ini kita bisa mencari MR-nya dulu. N2 itu berarti tinggal 2 dikali 14, berarti 28. Maka untuk mencari masa tinggal 0,4 dikali 28 ya, nanti akan ketemu 11,2 gram ya, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini cukup jelas ya, karena gampang sekali dan ini menjadi dasar perhitungan kita untuk uh, materi kita selanjutnya oke, contoh lain teman-teman ya -teman, nah. oke, seperti ini, hitung volume dari 0,88 gram gas CO2 yang diukur pada 2, suhu 27 derajat dan tekanan 2 atm ya, diketahui data AR-nya nah ini yang tadi saya bilang, ini kondisi suhu dan tekanannya ini tidak standar teman-teman ya nah, jadi di sini kita harus mendata dulu oke, yang pertama kita punya masa ya, masanya 0,88 gram nah kalau ada masa kita harus mempunyai data MR ya, MR-nya CO2 itu 12 ditambah 2 kali 16 akan ketemu 44. Dari sini kita gunakan untuk mencari rumus mol 0,88 dibagi 44 ketemulah 0,02 mol. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita punya data suhu suhu 27 derajat itu harus dijadikan ke Kelvin ya menjadi 300 Kelvin. Sedangkan tekanannya 2 atm ya. Lalu data R itu sudah pasti ada 0,082 ya. Di sini kita gunakan rumus tadi P kali V sama dengan n kali R kali T ya. Ini rumus yang akan kita pakai untuk mencari volume. Jadi tinggal kita masukkan P-nya dua, volumenya akan kita cari. N itu adalah mol teman-teman ya 0,02 dikalikan 0,082 dikalikan 300 ya. Di sini akan kita dapatkan angka 0, 0,2 dikalikan 0,082 ya lalu dikali 300 kita akan mendapatkan angka 0,246 liter ya, seperti itu oke, cukup mudah ya teman-teman ya, oke nah, kita coba satu contoh lagi nah, ini Hitung volume dari 0,32 gram gas SO2 yang diukur pada kondisi TP sama di mana 1,5 gram gas NO volumenya 5 liter. Nah, ini berarti kita membandingkan dua set, teman-teman. Gas SO2 dan gas NO. Nah, saya punya cara seperti ini. Kita buat semacam tabel saja. SO2 dan NO. <tuh>, ya. Nah, tabel ini kita masukkan variabel-variabel yang ada. Ya. Biasanya sih masa, Mr, nanti mol, kemudian yang terakhir adalah volume, ya seperti itu. Nah kita masukkan massanya SO2 itu 0,32, Mr-nya kita bisa hitung ya teman-teman ya, 32 ditambah e, 32 nanti ketemu 64. Sedangkan NO ini massanya satu setengah gram, ya ini tadi 0,32 gram. MR-nya itu 30. Nah, di situ kita bisa mencari mol, ya. Mol-nya adalah 0,32 dibagi 64, ya. Kalau di sini 1,5 dibagi 30, ya. Di sini akan ketemu 0,32 dibagi 64 itu 0,005, teman-teman, ya. 0,005 sedangkan di sini ini ketemu 0,05 mol. Nah lalu kita punya satu data lagi nih. Ini volume 5 liter ini punyanya NO ya. Dan di sini kita mau mencari ini ya. Jadi dengan tabel ini akan kelihatan banget mana yang akan dicari. Nah, sudah dapat tabel seperti ini. Ini saatnya kita gunakan perbandingan mol dengan volume. N1/N2 V1/V2. per, N2 sama dengan V1 per V2. Langsung kita masukkan ya mol itu yang N-nya berarti 0,005 dibagi dengan 0,05 sama dengan volume yang satu kita mau cari volume 2-nya 5 liter. Nanti dengan perhitungan kali silang saya pikir cukup jelas ya. Jadi x-nya akan ketemu 0,5 liter seperti itu ya. Oke, ini tentang konsep mol dasar teman-teman ya. Dan tadi saya bilang mol itu bisa dihubungkan dengan empat besaran tapi kita baru bahas tiga ya, masa, jumlah partikel dan volume. Nah, ada yang keempat teman-teman. Nah, ini yang namanya dengan molar Molar itu dirumuskan sebagai mol dibagi volume, ya, tapi volumenya harus dalam liter ini yang jangan lupa, ya. Nah, tapi ada satu rumus lagi bahwa molar itu kadang-kadang dicari berupa larutan yang memiliki kadar atau persentase tertentu. Nah, ini kita gunakan rumus molar sama dengan rho kali kadar kali sepuluh dibagi mR, ya. Dengan rho itu adalah masa jenis larutan yang diketahui, kita langsung co coba di contoh soal saja. Oke. Okay. Hitung molaritas larutan yang dibuat dengan mencampurkan 4,9 gram H2SO4 dalam 500 ml air ya. Oke, jadi kita punya masa teman-teman ya. Masanya adalah 4,9 gram. Dan di sini kita bisa menghitung MR juga. MRnya H2SO4 itu berarti dua kali H1 ditambah. es-nya 32 ditambah 4 kali 16. Nanti ketemu 9,8. Dan selalu ketika ada masa dan MR kita bisa mencari mol dulu. Molnya adalah 4,9 dibagi 98. Ini ketemu 0,05 mol. Nah lalu kita sudah punya apa? Volume. ya. Volumenya 500 ml. Atau kita harus jadikan ke liter menjadi 0,5. Sehingga kalau ditanyakan molar tinggal mol dibagi volume. Molnya 0,05. Volumenya 0,5. Ketemulah 0,1 molar jadi satuannya molar tetap molar teman-teman ya. atau molar bahasa lainnya adalah konsentrasi set atau kepekatan set oke satu contoh lagi seperti ini satu larutan asam asetat CH3COH dengan kadar 75% memiliki masa jenis 1,8 kg per liter pergilahkan molaritas larutan itu nah disini kita kita perlu dulu mencari MR-nya CH3COOH ya. Saya pikir teman-teman sudah langsung bisa mencari MR-nya CH3COOH nanti ketemu 60. Lalu kita punya data Rho 1,8 dan kadar persentasenya itu 75. Nah ini saatnya kita gunakan rumus yang tadi. Molar sama dengan Rho dikalikan kadar dikalikan 10 dibagi MR. Jadi Rho-nya 1,8. Kadarnya biarkan dalam persen, nggak usah dijadikan per 100, teman-teman, ya. Kali 10 per 60, ya. Sehingga di sini akan didapat, berapa ini, teman-teman? Kira-kira 1,8 dikali 10 itu 18, ya. 18 dibagi 60 itu 0,3, ya. 0,3 dikali 75, kira-kira 22,5 molar, ya. Oke, itu, teman-teman, tentang pembahasan konsep mol dengan serba-serbi besarannya dengan variasi soal-soal yang sering dimunculkan di soal mudah-mudahan ini menjadi tutorial yang baik bagi kita semua dan teman-teman boleh memperdalam materi ini dengan lebih baik terima kasih sudah menonton channel saya jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video yang akan datang teman-teman